Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan saya dalam channel cara kita.id bersama Bang Dani. Nah, di video kali ini saya akan share ke kalian semua, yaitu cara untuk memutar musik dari aplikasi YouTube sambil membuka aplikasi lainnya. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah YouTube standar ya, ataupun aplikasi YouTube pada umumnya ya, teman-teman, bukan YouTube premium berbayar. Dan cara ini bisa bekerja juga pada saat kondisi layar HP kalian itu dalam keadaan mati ataupun terkunci dan sebelum mutiwek ke caranya silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifnya biar kalian itu nggak ketinggalan info menarik lainnya oke jika sudah kita langsung aja ke tutorialnya oke kita lanjutkan ya Nah, jadi untuk langkah pertama, kalian buka terlebih dahulu aplikasi browser Google Chrome ya. Oke, ini kita buka. Nah, setelah terbuka browser Chrome-nya, selanjutnya kalian ketikkan pada kolom pencarian ini, youtube.com. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kalian tentukan untuk musiknya ataupun lagu yang akan kalian mainkan. Nah, semisal saya contohkan di sini, saya akan memutar musik yang no copyright ya, teman-teman. Agar aman pada saat nanti saya upload tutorial videonya ini. Oke yang ini saja. Nah coba kita play videonya ini. Kita stop terlebih dahulu. Nah untuk cara memutar video ini pada layar homescreen itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Caranya, silahkan kalian pilih saja pada pilihan setting di atas ini. Kemudian, kita pilih di sini mode desktop. Oke, yang ini ya, kita checklist saja teman-teman. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, pada mode desktop di HP saya. Dan coba kita mainkan kembali videonya ini. Oke, sudah berjalan ya, musiknya. Dan kita stop lagi videonya, lalu kalian pilih tombol home di sini ya, dan perlu diperhatikan. Jadi, kalian pilih tombol yang home ya di tengah ini. Jangan kalian pilih tombol kembali ya, teman-teman. Soalnya, kalau kalian pilih kembali di sini, nah triknya ini nantinya tidak akan bekerja. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita tarik dan munculkan notif bar di atas ini. Lalu kemudian tinggal kalian tekan saja tombol play ini. Nah sekarang kalian sudah bisa memutar musik di youtube sambil membuka aplikasi lainnya ya teman-teman. Oke sudah berhasil, mantap banget ya, sangat mudah sekali. Jadi kalian itu tidak perlu lagi menggunakan youtube premium berbayar untuk melakukan ataupun memutar musik di aplikasi youtube. Cukup dengan cara yang sudah saya jelaskan barusan. Dan pada saat kita matikan layar HP kita, ataupun dalam kondisi layar HP kita terkunci, musiknya itu akan tetap berjalan, ya teman-teman. Oke, bisa kalian lihat, jadi di sini musiknya masih tetap berjalan ataupun berputar. Oke, itu dia triknya yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga kalian suka dan semoga dapat bermanfaat buat kalian semua.